Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqimatu lil wa illa 'alal zalimin. Wa ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummatan sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sallallahu alaihi wasallam warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wan syarra Baik, teman-teman di dalam konten ini, konten kami ini ya, kita akan mengkaji ya, membahas, mendiskusikan satu kitab mukhtashar, satu kitab matan yang bernama Salamat Taufiq ila Mahabbatillah ya ala tahqiq ya ini dikarang oleh Sheikh Abdullah bin Hussein bin Tahir yang dimana beliau di dalam kitab ini menjelaskan beberapa hukum tentang ilmu fikih ilmu tauhid jadi langsung saja Bismillahirrahmanirrahim aku adalah Imamul musanipu rahimalahu taala wa ada malaahu nabiulumhi wa ulumisairusalihin fi darinya amin ya rabbal alamin jadi biasa di dalam tradisi ya mengkaji kitab itu kita senantiasa melantunkan pembukaannya dulu yaitu kolam musanipu dan setelahnya ini semata-mata untuk mengambil berkah berkah daripada yang mu'alib daripada kitab yang kita kaji Alhamdulillahi Alamin wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ini segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi juga bahwasanya kanjeng nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasul-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam dan terhadap keluarga sahabat dan tabi'in pengikut-pengikut beliau. <coughs> Jadi yang perlu saya garis bawahi kata yaitu adalah di dalam pembukaan itu yaitu pembukaan ini yaitu kata-kata abadun. Jadi Abaduhu beliau ya disipati ya disipati dengan abadun abadun yaitu Nabi Muhammad saw beliau disipati dengan kata-kata abadun. Ya alasannya ya bukan tanpa alasan tetapi alasannya ya supaya untuk meniadakan bahwasanya beliau itu bukan Tuhan beliau itu bukan Tuhan karena nanti itu terkadang ya beliau itu seorang nabi dikatakan Tuhan bisa saja karena dia itu mungkin memiliki mujizat, -mujizat yang luar biasa Inilah yang terjadi makanya di pada umatnya umatnya Nabi Isa alaihi salam Beliau itu diklaim oleh ya umatnya itu sebagai Tuhan Maka untuk mengantisipasi sendiri Quran pun Ya Quran sendiri ada di dalam Al-Quran Itu kata-kata Abadun yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad Itu maksud tujuannya adalah untuk menyadakan bahwa beliau itu bukan Tuhan Tetapi hanya itu sebagai Nabi dan Rasul di itu tentang lapas atau tentang sifat Nabi yang disifati dengan kata-kata abdul seorang hamba. اما بعده Adapun setelahnya setelah setelah ya mu mengutarakan utarakan pujian-pujian kepada Allah dan ya setelahnya itu maka beliau pun berkata di sini ini adalah ya satu kitab kitab kecil yang Allah permudahkan ya yang akan membahas sesuatu yang wajib dipelajari dan diajarkan ya lalu diamalkan bagi orang khusus maupun orang yang umum jadi kata kata wal amalu bidil wal ammi kalau di takliknya di sini dijelaskan, ini selain kita membaca matanya juga, ya kita akan sedikit ya membaca tariknya Kalau takliknya ini disusun oleh Syekh Abdul Karim Al Jailani, ya bisa dibaca Al Jailani, bisa dibaca Al Jili nanti jadi baik orang Alim maupun orang yang jahil orang Alim berilmu orang yang bodoh itu ya tidak dipandang di dalam mengamalkan ya hukum-hukum syariat artinya ya baik orang Alim maupun orang jahil itu semuanya dikenakan tanpa terkecuali semuanya dikata dikenakan hukum tanpa terkecuali. Ya, yaitu hukum-hukum agama nanti. Hukum-hukum agama. Tentunya setelah mereka balik. Setelah mereka balik. Wal wajibu ma wa'ada bi fa'ilahu bisawabi wa taw'ada tarikahu bil'iqabi. Wajib adalah perkara yang Allah janjikan pelakunya dengan mendapatkan pahala dan akan mengancam orang yang meninggalkannya dengan disiksa ya wasamaitu sulaimat taufiq mahabbatillah ini nama kitab beliau itu kitab sulaimat taufiq asalullah al karimah yang di dalika minhu wa wafii wa ilahi wa mujibanil kurbi wa zulfaladhihi ya ini semuanya ini adalah bentuk harapan daripada tuan musnad aku meminta kepada Allah yang maha mulia untuk menjadikan kitab itu Ya, yang dimana minhu ya berupa nikmat darinya berupa nikmat darinya ya itu agar bermanfaat dapat diamalkan serta juga walahu masunya supaya ya semata-mata karenanya bukan yang lain wafihi wa ilaihi ya dan agar dapat cinta kepada Allah ya dan serta dekat kepadanya wa muji bandil qurbi wa sampai ya dengan kitab itu juga semoga muallif ini harapan beliau semoga ya menyebabkan beliau dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala <tuh> wa yuwaffiq man waqafa alaihi lil amali bimutadahi summataraki bitawaddudi ah bit nawafilihu zahubbahu ya dan semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang mampu mengamalkan tuntutan-tuntutan hukum di dalam kitab ini. Jadi ini adalah harapan beliau bagi pembacanya, bagi yang bagi yang mempelajarinya bukan saja mempelajarinya tetapi mengamalkannya juga. Semoga diberikan taufik, semoga diberikan taufik yang untuk mengamalkannya isi daripada kitab ini. Isi daripada kitab ini karena memang ya, mengamalkan ilmu itu juga itu ya wajib lah wajib karena kalau ilmu itu tidak diamalkannya tidak sia-sia nanti dia sia-sia nanti dia kemudian ya setelah mengamalkan tuntutan-tuntutan itu maksudnya wajib baik yang wajib ya maupun yang dilarang itu ya, maka setelah mengamalkan yang wajib Ya, supaya diberikan topik lagi mengamalkan cinta mengamalkan fi bin hal-hal yang sunnah ya, agar mendapatkan cinta lagi cinta cinta kepada Allah subhanahu wa taala ya jadi keredaan Allah itu ya sangat beliau harapkan sangat beliau harapkan ya oleh pengarang kitab ini baik kepada beliau maupun orang yang mengkaji kitab beliau ini karena memang ridho Allah itu adalah <tuh> semua rida Allah itu adalah semua orang yang ingin memilikinya. Karena kalau tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala itu maka tidak ada gunanya, Tidak ada gunanya, ada gunanya. Makanya di sini harapan boleh itu adalah sangat penuh untuk bisa mendapatkan ridho cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.